Nhân viên sore sore Hah? Hmm? <tipas> Bapak ada nak mau ikut teh. Bapak ada nak mau ikut. nggak jadi ikut gitu. <tipas> Tugas <laughs> kami cuma. Hei, kita kita kita Ada kaki, air, air, air, air. Baru hajinya aja Haji. Nani, ya. haji. Seng gitu Tetap dia mandan. नमस्कार मैं हूं Look okay. at that! kasihan yang gini-gini nak capek wa de sama Tante Devi Omheru Jadi jelek ya. Ini anaknya kayak Dawam, ikut aja ngelintang mana om asan ya ini <tuk> ini ada Ini ini Tapi kan di ini Ini Empat di Let's <laughs> go. Ini deh, pindah hmm? ya Ini bagian ini kan topi deh nih nan ere Sampai jumpa. ini, ini ada ada